akan tetapi, juga menyimpan berbagai fakta mencengangkan yang tersembunyi Menyadur dari berbagai sumber Berikut adalah ulasan mengenai fakta unik dunia Yang sangat mencengangkan Lantas, apa saja fakta unik dunia yang sangat mencengangkan? 1. Tidak dapat membeli Coca-Cola di Korea Utara dan Kuba Seperti yang kita ketahui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 3. Nama tempat terpanjang di dunia terdiri atas 85 huruf Fakta unik dunia berikutnya adalah nama tempat terpanjang yang dipegang oleh Taumatauhaka Tanggi Hanga Koawa Wotamati Cerai Puka Kapiki Maung Ahoronuku Pokai Tau Selandia baru dengan jumlah huruf yang mencapai 85 buah Nama panjang tersebut berasal dari bahasa Maori dan tempat ini mempunyai tinggi sekitar 305 meter Walaupun mempunyai nama yang panjang, bukit tersebut mempunyai nama panggilan yang lebih pendek yaitu Taumata supaya lebih mudah. Sementara itu, arti dari nama bukit tersebut adalah the place where Tamatea, the man who had big knees, the climber of mountains, the slither, the land swallower that traveler about, played the nose of loot that he had to the love at Ones. Demikian tadi, tiga fakta unik dunia yang mencengangkan. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan dapat bonus info terbaru dari kami. Terima kasih.